gengs, anyong, welcome back to RL23 Tech kali ini kita akan membahas produk dari Razer, produk gaming guys dan ini adalah Razer Hammerhead Pro V2 lihat sini, ini saya beli dari Tokopedia dan nama tokonya adalah Gamer World Store Surabaya nama produk Razer Hammerhead Profit to Gaming in-ear ini saya coba cari yang original jadi ya kita akan lihat produknya dari iGamer World Store Surabaya ini Tokopedia Shopee juga ada tokonya dari Surabaya ke Manado cepat regular package package beratnya 0,8 kg atau 1 kg dan ongkirnya 102.000. Jadi ongkir mena dari Surabaya ke Manado Minahasa itu 102.000. Lumayan mahal ya guys. Untuk pengiriman lain sih di 80-an 90-an gitu. Kita langsung buka aja di sini pakai cutter tumpul, iya guys. Jangan lupa kalian subscribe channel ini. Ini saya dapat dengan harga rp um, ribu nanti saya cek lagi, udah lupa guys. Ini, ini harganya, harga promo, dapat di harga rp ribuan terus pakai gratis ongkir juga yang dari Tokopedia, jadi ada. Uh, pengurangan 40.000 dari, dari 120.000 kurang 40.000 Kena dapat promo guys ini Kita langsung buka aja Kita bahas dari packingnya dulu Packingnya ini double double packing Jadi dibungkus dulu dengan plastik Terus um, dibungkus lagi Eh salah Yang pertama dibungkus dulu dengan dus karton gitu Terus yang kedua dibungkus dengan um, plastik, oke, okay, buka ini dulu ya yang yang nggak pengen tahu packagingnya seperti apa kalian bisa langsung skip langsung dilewat aja nggak apa-apa. Kita juga akan buka terusnya terusnya seperti ini mungkin dari luar terlihat tidak rapi dan juga berantakan. Tapi menurut saya ini dalamnya aman sih. Kita buka dulu. Nah, seperti ini mereka packingnya dan ini adalah produknya sini ada hologramnya tuh kalian bisa lihat ada hologram gold gitu untuk hologramnya itu kita akan lihat kita buka dulu dari atas ya terdapat hologram yang gold dengan lambang M. Coba kalian baca kalau kebaca saya dari sini nggak kebaca sih Nah itu hologramnya ada dengan logo M. Langsung buka aja. nah dusnya sini warna hitam ada perpaduan hitam hijau dari razer kita akan lihat dari bagian mana dulu ya dari bagian bagian atas kali ya oke kita terangin dulu nih dari bagian atas Di sini ada kayak buat gantungan gitu untuk digantung dusnya dan bahannya saya akan dekatkan biar kalian lihat bahannya kayak gini di sini ada logo juga logo dari Razer ini, ini timbul ya logo logonya timbul dari gambar headsetnya juga timbul logonya terasa ada tekstur tekstur timbulnya gitu ini ada tulisan Razer Hammerhead Pro V2 untuk tulisan Razernya enggak ada tekstur timbul tapi untuk Hammerhead Pro V2nya ada tekstur timbulnya sama ada kayak hologram gitu berwarna-warni. dari bagian kiri ada tulisan Razor dengan background hijau. Begitu juga dengan di bagian kanannya. Untuk di bagian belakang ada tulisan Hammer in the Bass, Hammering in the Bass. Mukul banget katanya. Bassnya ini mukul dan kita akan tes. Oke. Okay? Terus disini ada tulisan 10mm extra large Dynamic drivers Terus di sini juga Di bagian tengah Ada tulisannya Inline microphone with 3 quick action control buttons Ada tiga control button Terus Ada lagi di sini Kanannya All new body design with Flat style cable Jadi ini kabelnya Flat guys, untuk di bagian sini ada tulisan Mandarin, Jepang, dan juga Korea. Kita pindah ke bagian bawah. Ini ada dua barcode. Yang pertama itu tulisannya made in China, ya. Yang pertama itu serial model produknya, dan yang kedua serial numbernya nya Sini juga ada keterangan-keterangannya kita langsung buka aja bukanya dari kiri dan biasanya ini ada ini ya segelnya tapi yang saya dapat ini nggak ada segelnya um, tidak tahu alasannya apa untuk perekatnya sini miring agak miring tapi masih rapi dan bagus nah setelah kita buka tampilannya seperti ini sini yang terlihat dari um, packaging, packagingnya ada terlihat headsetnya dan juga pouch kita dapat pouch juga. Tapi yang pertama kita akan lihat di sini adalah tulisan ini suratnya. Congratulations, there is no turning back. Ada kata-katanya juga di sini dalam bahasa Inggris dan diakhiri dengan Tanda tangan dari Min Liang Tan Co-founder, CEO, and creative director Oke okay, kita akan langsung lihat aja pouchnya. Pouchnya itu seperti ini guys Ini untuk menyimpan headsetnya kali ya Sama aksesorisnya Untuk case-nya ini Resleting Apa sih? Resleting Ini pegangannya ini tidak ada tulisan razor, terus bahannya seperti ini saya akan kasih lebih jelas lagi, tuh kelihatan kan ini rapi sih eh? tapi tidak ada tulisan razor ini warna hijau, ini ada empat gantungan juga warna hijau Kita langsung buka aja untuk Kesan pertama buka ini, sih, masih ini, ya, sih, apa namanya, masih paket gitu, agak paket apa sih, punya gitu deh. Terus, yang ini ada splitter juga, splitter untuk digunakan jika kalian ingin memisahkan jack mic dan headsetnya. Ini biasanya dipakai di PC atau di laptop. untuk bahannya ini bahannya karet dan untuk jacknya ini udah gold ini juga terlihat ada petunjuknya yang ini untuk ada gambarnya juga itu ada jack untuk headset dan mic lihat di dalam pouchnya ini ada kayak kantong jala-jala gitu kita dapat oke okay guys di sini ada ear tips jadi ini ear tips dengan di dalam bungkusan plastik hitam ya sini ada ear tips dan kita akan buka ini tips dengan ukuran yang berbeda oke okay guys video ini akan sedikit lama Tipsnya ukuran L, M dan S. Di sini juga ada manual book itu di depan ada tulisan Razer Hammerhead Pro V2 dan bahannya seperti ini. bagian belakangnya juga ada tulisannya for gamers by gamers oke okay, buat kalian yang mau tanya-tanya silahkan tinggalkan komentar di bawah kita juga dapat stiker dua buah stiker dari, dari Razer stikernya kayak gini ini, ini stikernya cukup besar ya next kita akan keluarkan headsetnya untuk bagian bakarnya seperti ini terus untuk gabusnya juga seperti ini kabelnya di belakang ya oh iya untuk membuka yang seperti ini yang ada kabel-kabelnya ada nah, baiknya kalian itu jangan main tarik-tarik kabel gitu guys soalnya kita kan nggak tahu itu tahannya sampai gimana jadi keluarinnya pelan-pelan aja terus jangan ditarik dari kabel Biasanya saya akan berusaha mengeluarkan kabelnya tanpa menyiksa, <tuh> menghindari sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Berhubung ini juga belum dicoba, oke. Okay, so, sambil kalian nonton, jangan lupa kalian subscribe, oke. Okay? Um, ini partnya agak lama, jadi kalian bisa next um, skip aja. Biasanya saya akan membahas agak detail. Tentang produknya, unboxing produknya. Jadi, video ini lama, guys. Kalau ada yang udah nggak pengen kalian lihat, silahkan di next, di skip aja. Dan untuk um, video review suaranya, tidak di sini ya. Video ini udah terlalu panjang, jadi saya akan membuat reviewnya di next video juga. Itu akan barengan dengan tes game. Saya akan tes main PUBG Mobile juga. Dengan headset itu. Oke ini udah mau selesai. Gak ribet juga ya. di disini sangat rapi sekali. Sehingga agak susah dibongkar guys. Oke, tinggal dicabut aja guys. Bentar ya, sabar ya, sabar, harap sabar. Ini ujian akhirnya. Sebelum kita membahas headsetnya, set kita akan lihat dulu ini gabusnya guys dan ini ada produk OEM-nya, produk KW-nya. jadi saya akan memperlihatkan yang ini yang katanya asli seperti ini gabusnya guys ada kayak garis-garis gitu terus gabusnya juga tebal dan padat untuk bagian bakang tempat jacknya juga ada yang gitu kiri kanan ada tempat pegangnya untuk ya, untuk membantu agar lebih mudah dicabut dari kotaknya kali. Oke, seperti itulah. Kita langsung bahas headsetnya. Nah, sebentar ya. headsetnya kita bahas dari jacknya dulu jacknya jacknya ini udah model L gitu udah bersudut gitu terus udah gold juga gold plate gitu di sini ada tulisan razor razor dengan background warna hitam dan ada kayak anti gores atau plastik gitu bisa dicabut tapi saya tidak akan mencabutnya ntar jadi jelek guys kayak gitu aja udah cukup tidak mengganggu disini ada serial number nya juga abaikan kuku saya guys karena itu <laughs> saya lagi iseng-iseng pakai kutek sama Adik saya dan saya lupa menghapusnya. Untuk kabelnya seperti ini, tidak terlihat lurus, jadi kayak bengkok. Ini, guys, kalian bisa lihat. Mungkin pengaruh dari packagingnya terasa juga kayak karet gitu. Kabelnya flat, pipih terus. Ini ada mic-nya, mic kayaknya ada dua deh. lubang kecilnya itu ada dua guys, tuh ada dua, yang satu di sini, yang satu di situ. Ini ada juga buat mengatur kabelnya agar tidak um, tidak terlalu mengganggu, kalian bisa menyesuaikan kabelnya ini sesuai keinginan dan kenyamanan masing-masing. Sini juga ada ada kontrol tombol kontrol plus dan minus untuk volumenya. Di tengahnya itu berfungsi untuk pause play, angkat telepon, reject telepon, next and preview song. Belakang ada tulisannya Razer dan untuk bagian pinggirnya yang warna hitam ini bagian kiri kanan pinggirnya ini terbuat dari karet, sedangkan untuk kontrolnya itu terbuat dari plastik, plastik, uh, plastik, punya plastik guys. enggak <gak> tebal, enggak terlalu murahan juga sih. lanjut ke bagian ear tipnya headsetnya seperti ini seperti palu palu hammer di sini ada logo razor dan bahannya ini metal metal atau apapunnya -apa bukan plastik guys jadi untuk kualitasnya sih udah bagus banget ini untuk kualitas untuk ear tipnya jadi kita dapat ear tips empat uh, ear tips yang ini yang udah terpasang di headset dan juga ada tiga yang tadi kita dapatkan dalam potnya kalian bisa lihat modelnya seperti ini tapi yang ini belum belum ada ini ya magnetnya jadi belum bisa menyatu yang kiri dan kanannya itu nggak bisa menyatu bagian bawahnya itu kayak karet, RL-nya itu bukan metal ya, jadi dan bisa lihat RL-nya itu di bawah situ. Dan untuk paketnya kita mendapatkan splitter audio untuk mic dan headset juga ada ear tips tiga ukuran. LMS Dapat pouch juga Untuk headsetnya dan aksesorisnya Kita juga dapat Stiker, dua buah stiker Logo Razer Lalu ada juga buku panduan Manual book Razer Hammerhead Profit itu. Dan tentunya Dapat headsetnya Intinya kan headsetnya cukup Oke, okay, untuk video review kita akan bertemu di video selanjutnya. Thank you for watching. Sekian video kali ini. Jangan lupa kalian like, share, comment, dan subscribe. Annyeong!